bangun sarana dan prasarana konektivitas pendidikan dan yang lainnya juga ingin membangun tentang sarana dan prasarana untuk rekreasi masyarakat masyarakat perlu bahagia masyarakat perlu senang karena memang di Jawa Barat hasil survei di awal kepemimpinan saya dengan pak gubernur rasa kebahagiaannya dibandingkan dengan provinsi lain di bawah Termasuk survei terakhir juga, dari sekian puluh provinsi, di bawah juga sana Makanya Pak Gubernur ingin membuat tempat untuk sarana rekreasi masyarakat yang murah dan meriah. <tuh> Kalau dulu masyarakat rekreasi setelah penat ke sawah, <tuh> kemudian ke balong, ke kebun Tapi sekarang kan masyarakat cenderung untuk melepaskan rasa lelah santai itu kan kafe, mal, dan yang lainnya. Oke, okay, bagi orang-orang yang punya duit, shopping, belanja, kuliner, dan yang lain. Tapi bagi mereka yang tidak cukup uang, tetapi tetap ingin bahagia, maka pemerintah menyediakan anunan jangan ditafsirkan bahwa pembuatan alun-alun di berbagai titik di berbagai kota kabupaten sebagai pemborosan. <tentukan> <tentukan> tapi justru filosofinya sangat luar biasa. ngapain banyak uang tapi tidak bahagia. nah masyarakat didorong untuk mendapatkan kebahagiaan salah satu saluran. <tentukan> kalau ke alun alun datang gratis murah. jajanan juga kan UMKM relatif terjangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa datang ke alun-alun manapun termasuk alun-alun Singaparna bisa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dengan waktu yang mudah dan murah. Kemudian, saya sekarang datang ke sini, diberitakan oleh Pak Gub, karena ini sebentar lagi mau diresmikan, sekitar tanggal 4 kelas. Jangan sampai di saat diresmikan, Pak Gub masih menemukan, melihat hal-hal yang tidak pas dengan keinginan beliau apalagi kan beliau itu kan sebagai arsitek yang begitu perfect terhadap pembangunan dan yang lainnya nah karena itu saya lihat ke sini tapi alhamdulillah ini sudah bagus sekalipun di awal karena memang mungkin status tanah yang kemarin ataupun ada aset kemarin yang perlu diselesaikan karena ada daerah keadaan yang lain tapi hati-hatian Pemkab Tasikmalaya maka agak sedikit terlambat dimulai pekerjaan tetapi alhamdulillah di akhir sesuai dengan jadwal selesai Hal-hal yang prinsip tinggal mungkin sedikit-sedikit untuk mempoles Tapi tidak mengurangi tentang hal yang prinsip pembangunan artinya sesuai dengan jadwal yang terlibat Selanjutnya juga saya berharap pada masyarakat Alun-alun ini mari kita manfaatkan semaksimal mungkin Dan juga harus sama-sama merasa memiliki Kalau merasa memiliki insya Allah, masyarakat bisa melihara cara memeliharanya banyak Pertama, jangan buang sampah sembarangan. Ini sudah kelihatan nih, sampahnya sudah berserakan Itu juga dilaksanakan peresmian per dan yang lainnya. Yang kedua, tolong jangan dicurat-coret. Okay. Ini masyarakat yang ada di sini, mohon maaf, ya maksud tukang OJ, ataupun siapa, harus menjadikan polisi bagi keamanan alur-alur ini. Termasuk tukang beca atau tukang parkir yang lainnya, kalau ada yang mencurat-coret, tolong ditegur kalau bisa langsung suruh dihapus nah karena hal itu kan akan mengganggu keindahan estetika alun-alun membangun susah tetapi memelihara juga lebih susah pemerintah membangun tiada lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk di dalamnya adalah kebutuhan yang lebih selesai seperti itu pak ya pak, ini siap. kan belum diresmikan tapi masyarakat antusias misalnya nah, saya luar biasa gitu ya, pak ya, makanya saya bersyukur alhamdulillah belum aja diresmikan, kata Pak Kadis ini yang datang sangat luar biasa. Sehingga di saat pembangunan pun terganggu dengan itu. Lagi dibersih-bersih, kotor lagi besoknya, lagi dibersih, kotor lagi besoknya. Berarti ini diterima kehadirannya. Berarti Pak Gubernur tidak salah keluar sebuah keputusan pembangun sarannya. Sekalipun mohon maaf, ada saja. Apa manfaat alun alun lebih baik jalan, lebih jalan juga kita bangun. Tapi alun alun pun tidak diberikan untuk Baik progresnya berapa keterlambatan ini tidak